Halo Tribuners selamat pagi. Saya Danza Kalevi, wartawan Tribun Jawa Barat ID melaporkan dari Cigania Purwakarta Jawa Barat bahwa dari pada hari ini, waktu 6 Mei tiga eh, jalur kereta api yang dari di Purwakarta ini mengalami masalah di mana pada hari sebelumnya, E, Jumat 5 Mei 2023 baru saja terjadi bencana longsor yang mengakibatkan e, lajur kereta api ini tertimbun ya eh, tribunan sehingga pada tadi malam perjalanan kereta api yang baik dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya mengalami gangguan dan penumpang pun akhirnya pada tadi malam dialihkan dengan menggunakan kendaraan bus untuk melanjutkan perjalanannya live live kalian, lain Jadi magrib? Ya? Ini? Hmm. Dari kemarin magrib? ke Seperti ini jelas longsor di mana tebing setinggi 12 meter, mengalami longsor dan mengikipkan lajur eh, kereta api tertimbun dan mengalami gangguan sejak tadi malam. Eh, berbagai eh, perjalanan kereta api pun, baik ke Harga Perhianan, Serayu, hingga Cikurai pun mengalami gangguan. Kemarin eh, para penumpang akhirnya terhenti di stasiun Cigane, eh, Purwakarta, dan stasiun Peret dan diharuskan melanjutkan perjalanan menggunakan bis yang disediakan oleh pihak PT KAI dan sejak uh, diturunkan uh, alat berat uh, rajur kereta yang berada di Kaop 2 Bandung ini Kaop 2 maksudnya sudah bisa dilalui oleh kereta api namun dengan kecepatan rendah seperti yang tadi baru saja terlintas agar keperhian dengan kecepatan rendah melintas di lajur yang tertimun rel tertibonong ini. Kini sekian sudah saya laporkan saya Dan The View wartawan Cibinong Barat ini melaporkan dari Purwakarta Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.